Audio jungle. Audio jungle. Salam sahabat Devin Construction. Nah hari ini kita akan uh, melihat proses pembuatan kanopi kusen jendela rumah. Nah ini bisa dilihat. Baru saja menyelesaikan uh, proses uh, bekisting uh, stick besi kanopi kusen uh, jendela berukuran 1,85 uh, meter. Nah ini sudah beberapa buah yang uh, sudah diselesaikan. Ini adalah yang terakhir. sih sekitaran uh, 1,90 uh, uh, meter itu kiri kanan uh, dari sisi mesin jelas lebihnya sekitaran satu senti nah proses uh, pembuatan ataupun uh, apa namanya pemasangan stick itu ketika saat proses ikan bata jadi kita sebelum apa sebelum ini semennya kering kita uh, dulu semennya agar nanti ya ketika proses uh, pemasangan stik besi itu bisa dicolok uh, ke dalam ya dipasang ya sudah dikar, jadi lebarnya itu 55 cm. Nanti isi sedikit ini dan pengko. Nah, kemudian selanjutnya proses penggunaan cinta untuk jual anapi kesembilan itu untuk ukurannya itu diukur sekitar 50 cm, agar nanti tidak Denak dengan uh, ujung-ujung besi sejajarkan saja. Ya. kita tempelkan di sini di eh, 7 ya. Balik akan nampak bagus di sisi-sisi di samping-samping. Sisi, Nah, kalau untuk bawahannya bawahnya itu ada untuk menahan triplex ini akan nanti ketika semennya di diisi itu tidak ada langsung nah ini sudah siap nah, siap Nah sekarang eh kalau misalnya kalau 57 tidak cukup ya kita cukup uh, sambungkan saja kita menghekan dan tidak perlu uh, menyanyikan kayu yang lain yang bagus ya itu nantinya bisa digunakan untuk hal yang lain nah ini sudah kita kasih oli dicat dipakai oli agar nanti semennya tidak menempel ke uh, track leg ini ketika dibuka. Jadi tidak ada yang uh, semen yang nempel uh, dan ketika dibuka tidak ada yang ikut Nah hmm. Kita kasih oli nih di bekas. Siami kita tinggal pasang. Nah. Nah, kita pasang nih. Nah, ini lagi proses uh, pasang takkan lebih langsung ke uh, besi yang sudah diberi tadi ya besi stick. Nah cara pemasangannya seperti ini ya. kita juga paku dulu di bawahnya dengan gabang beton di tek, di bawah di atas kursi, ya nah, nanti bisa ditahan. Nah untuk ujungnya atau kedepannya bisa ditahan dengan menggunakan uh, kayu ataupun bambu yang ada oke okay, ini saja untuk hari ini nanti kita lanjut ke proses sensornya